serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya Menemani santai pagi kalian saat ini di Jumat yang berkah ini persahabat yang mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan bahagia Dan tentunya bangun akan menyuguhkan informasi terbaru dan pastinya kabar-kabar baik Dari Lesti Kejoro dan Rizky Bilar di kabar pertama persahabat ya kita awali dengan vitamin-vitamin cute moment di acara Dangdut Akademi 5 persahabat ya cidukan, cidukan yang bikin membuat kita meleleh baper nih Waduh Masya Allah banget ya Dengan membuat kita bahagia pastinya warga Konoa semakin kagum ya Dengan Lesti dan Rizky Bilar yang selalu tampil apa adanya Yang selalu tampil romantis Yang selalu tampil cute di atas panggung Ini Masya Allah banget ya mereka duduknya satu kursi berdua Apalagi momen ini, Papa Bilar dipangku oleh Bunda Lesni. Masya Allah, sehat terus ya untuk Leslar. Dan semoga rumah tangganya langgeng dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Kita simak juga persenabat ya, momen ini diunggah kembali oleh akun subroting Anusko Leslar. Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan. Assalamualaikum, Bismillah ya Allah di hari Jumat yang penuh berkah ini. Penuhilah dengan kebaikan, panjangkanlah umur kami, sehatkanlah badan kami, tetapkanlah iman kami, baikkanlah ibadah kami, serta luaskanlah rezeki kami. Amin, masyaallah, banget doa yang sangat baik. Mudah-mudahan digabung, kita aminkan doa baik bersama ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Kemudian, persahabat, dia masih dicidukan panggung Indosiar. Kali ini, Abang Fatih, Masya Allah banget ya, sudah tampil di panggung D 5 ini luar biasa. Dan kita juga salvo kalimat yang diposting. Kita semua fans beratnya Abang El. Masya Allah banget ya, Abang Fatih. Emang selalu menggemaskan, selalu bikin kita bahagia. Dan ini adalah penyemangat untuk warga Konoha. Yuk, sama-sama terus kompak ya, untuk warga Konoha mendukung dan mensupport keluarga Leslar. Selanjutnya disimak juga persahabat diunggahannya ayah ke Jorah Semalam memposting foto Abang El dan Bibi Guzel Ini Masya Allah banget kiut luar biasa Pasangan yang serasi banget ya Abang Fatih dan Bibi Guzel Masya Allah Dan diberikan love hitam 3 oleh ayah untuk foto ini luar biasa Semoga Pertemanan silaturahmi tetap terjaga dengan baik antar keluarga Kak Marjin Ali Syakib Dengan keluarga Leslar Amin Dan untuk berikutnya juga persahabat ya Disimak diungkan IG siap ya, Bang Adi Sky Semalam Bang Adi Sky ke rumah Leslar nih Persahabat ya Dan tentunya menunjukkan bahwa Leslar Entertainment Bakal ada program baru nih Wow ini kejutan juga untuk warga Konoha Kabar baik Doakan yang terbaik juga mudah-mudahan apapun itu Diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dan sukses Amin Kita selalu menunggu kejutan dan program-program terbaru dari Les Leslar Entertainment Berikutnya juga persahabat ya Bang Aris Ini satu mobil dengan Papa Bilar naik Lamborghini Ini keren banget persahabat Masya Allah dan tentunya Bang Adiskai disopirin langsung oleh Papa Bi naik Lamborghini Luar biasa bersahabat ya Pertemanan antara Bang Andiskai dan Papa Bilar ini sungguh membuat kita semakin bangga juga Semoga selalu seperti ini, selalu terjaga dan selalu rahmi juga tetap terjalin dengan baik Amin dan ternyata persahabat ya, semalam juga rutinitas di malam Jumat, Papa B itu main sepak bola tuh, Masya Allah banget ya, rutinitas di malam Jumat main sepak bolanya bareng Toba Boy, sehat terus untuk Papa Bilar, semoga selalu bahagia, tanti-hantinya mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga persahabatnya ada info dari L2W L2W menghimbau dan menginfokan untuk kita semuanya Ayo ikutan request lagu sekali seumur hidup di radio di kotamu Jangan lupa persahabat untuk semuanya Ikutan request lagu sekali seumur hidup ya di radio Karena tentunya ini juga mempromosikan lagu-lagu Bunda lesti Kejora Disimak di kalimat caption yang dituliskan langsung oleh L2W Selamat sore, Les All Lovers. Gimana kabarnya? Mimin mau ajakin kalian yang punya radio di rumah ataupun di mobil, ataupun HP, jangan lupa request lagu sekali seumur hidup di radio-radio dangdut di kota kalian ya. Kenapa, Min? Tentu saja, selain promosi, di platform musik di radio-radio juga kudu promosiin lagu-lagu Lesti Kejora, guys. Biar makin banyak yang dengerin Tuh, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan kekompakan kita Selalu terjaga dengan baik Dan berikutnya para sahabat Banggumin akan menginfokan mengenai polling online sementara The Most Carving melon Celebrities 2022 Rizky Bilar masih berada di nomor 2 Dengan perolehan voting 7497 votes Di nomor pertama masih Rangga Azza Dengan voting 8378 votes Yuk terus kompak terus solid Papa Bilar tertinggal jauh nih persahabat. ya selisihnya. Mudah-mudahan Papa Bilar semakin banyak dukungan dan bisa mendapatkan predikat sebagai The Masked Mela 2022. Dan kita juga masih menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru lainnya di hari Jumat ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.